Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini persahabat yang kita awal dengan tentunya kata yang bijak nih persahabat dari Jumat yang sangat berkah ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur mensyukuri segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya menjalankan dengan sebaik-baiknya jangan lupa selalu berbuat baik kepada siapapun tenangkan pikiran Tenang dalam segala sikap dan perilaku. Setelah itu, ucapkan "Alhamdulillah, masya Allah". Setiap harinya, persahabatan kita tentunya tak lupa mengucapkan "Alhamdulillah". Kita selalu bersyukur. Setiap hari, harus selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita sebagai fans sejatinya, Leslar tetap kompak dan solid mendukung yang positif untuk idola kesayangan kita. Kemudian, juga, persahabatan ya. Berikutnya kita awali dengan vitamin lama dulu nih para sahabat Insya Allah momen seperti ini yang selalu kita rindukan Momen seperti ini yang selalu kita harapkan dari Leslie dan Rizky Bilar Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia, langgang, rukun Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan tentunya warga Konoha pun sangat-sangat merindukan flop dari Leslar Entertainment Bismillah, mudah-mudahan Leslar bangkit. Kita yakin, Leslar Entertainment akan kembali bangkit dengan semangat yang baru. Yang selalu akan memberikan kejutan pastinya untuk kita semuanya. Kemudian juga, persahabat, ya, untuk berikutnya ada postingan dari Dangdutters Info. Dua hari yang lalu mengunggah foto BBL. Memang bikin candu banget ya, Bang Fatih. Semua orang tentunya terfati-fati. Semua orang sangat menggemaskan BBL. Melihatnya aja lucu banget, persahabatnya makin ke sini, makin keren, makin ganteng, dan makin soleh Pastinya kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun dangduters info: "Aduh, aduh, gemonya abang L tidak terasa ya. Abang L sudah besar dan semakin pintar. Sehat terus ya, Semoga kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu." Rizky Pilar Lesti Kejora. Mimin mau kasih pertanyaan nih, kalau kalian lesson lover sejati, siapa nama panjang dari Abang L? Yuk komen dari bawah katanya tuh, wow. Masya Allah ini doa baik juga bersahabat untuk BBL, mudah-mudahan BBL bisa membanggakan kedua orang tua. Yang tentunya lesson lovers pasti sudah tahu hamal banget ya nama kepanjangannya BBL, yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Yang selalu menjadi penyemangat Penerang, penyejuk bagi kedua orang tuanya Masya Allah Kemudian juga persahabat ya, Terbaru nih, pasingan Papa B Mengunggah persahabat ya, Suasana di kota Mekah Saat ini masih berada di kota Mekah Masya Allah indahnya pemandangan Bismillah persahabat ya. Kita sholawatin dulu mudah-mudahan Kita semuanya bisa menjalankan ibadah umroh Ataupun haji Bismillah, mudah-mudahan rezeki kita semuanya dilancarkan Amin, iya rabbal alamin Ini para sahabat, ya, tentunya mancing vitamin berikutnya Masya Allah, berharap banget ada cirukan yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya Jangan kemana-mana para sahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Pilar